tanama senyawa. Jadi, kalau saya bedakan, tatanama itu dibedakan atas tiga bagian penting. Ya, mungkin ada yang membahas dengan uh, pembagian yang lain, tetapi saya menjabarkan dalam tiga bagian penting saja. Tatanama yang pertama adalah tatanama non lugam dengan non logam. dan nah, ini biasanya hanya dua unsur. Dan ini nanti non logam semua, ya. Nanti akan saya jabarkan berikutnya. Kemudian yang kedua adalah tatanama khusus. Ya, saya bilang tatanama khusus itu sudah ada dari sananya, jadi kita nggak usah tahu itu kenapa kok namanya seperti itu memang sudah ada dari sananya seperti itu kita tinggal mengapalkan saja dan nanti bagian yang terakhir adalah tata nama anion kation atau logam non logam ini yang biasanya eh, kesannya susah karena kita sebenarnya tidak ngapalin ya seperti itu teman-teman nah saya mulai dari yang pertama tata nama non logam dengan non logam ya non logam dengan non logam itu biasanya hanya membahas sekitar unsur ini teman-teman C H O N S P FCL dan ini biasanya hanya menggabungkan dua unsur, teman-teman, ya. Nah, metodenya seperti ini. Jadi, intinya pada setiap unsur akan diberi awalan seperti itu. Jadi, kalau dia satu, itu mono, dua, itu di 3, tri 4, tetra, pentah, hexahepta, oktah, nona, dan 10 dk. Dan terus berikutnya diberi akhiran Ida Tapi hati-hati ada pengecualian. Kalau unsur letaknya di depan dan jumlahnya hanya satu, tidak perlu pakai mono. Ya, Saya contohkan. Misalkan kita punya gini, teman-teman. Ada senyawa N2O3. Ingat ya, ini cuma dua unsur dan terdiri di antara ini, N sama O. Jadi N2O3 ini pasti kota kotak non-logam dengan non-logam. Namanya apa? Nah, kita sudah harus tahu N itu nitrogen. Karena ada dua, jadi ini namanya di nitrogen. Dinitrogen, ya kan? Lalu tiga itu tri, tri oksi harusnya kan oksigenida ya teman-teman, tapi biasanya orang sudah uh, kecenderungannya disingkat aja menjadi trioksida aja, gitu ya. Contoh lain lagi, misalkan kita punya P2O5, gitu ya. Nah ini, uh, P, P itu fosfor ada dua, jadi -E di fosfor lima itu penta ya, penta oksida ya kan. Nah, tapi tadi guys contohkan misalkan ada pengecualian, misalkan pengecualiannya itu eh, apa ya kita punya kayak gini lah unsur yang siapa hari kita tahu ya C itu kar. CO2 itu kita tahu karbon dioksida. Nah, itu asal namanya dari situ. Jadi karbon, O-nya 2 jadi dioksida ya. Enggak perlu pakai monokarbon di depan. Seperti itu ya. Jadi itu satu lagi misalkan PCl5 gitu ya. PCl5 ini kita cukup tulis sebagai fosfor atau fosforus ya. Penta -klorida. Ya, jadi nggak perlu depannya pakai mono nah ini gambaran tentang tata nama non logam dengan non logam jadi setiap kita tahu ada senyawa yang terdiri dari dua unsur dan unsurnya terdiri di antara ini aja. itu biasanya dia akan menggunakan prinsip ini teman-teman ya mudah-mudahan sudah jelas dan yang kedua, tata nama khusus ya tata nama khusus seperti tadi saya bilang sudah ada dari sananya, contohnya misalkan seperti ini, urea itu CONH2 2 dua kali. alkohol C2H5OH dan masih banyak lagi nah ini teman-teman nggak -teman usah terlalu mikir asal katanya dari mana karena memang sudah kalau ketemu senyawa itu berarti namanya sudah pasti seperti itu dan yang terakhir ini yang biasanya paling uh, rumit itu adalah tata nama kation dengan anion ya kation adalah uh, seuncur unsur atau senyawa bermuatan plus dengan anion bermuatan min nah intinya ketika kita menggabungkan kation dan anion itu seperti ini teman-teman ya x bermuatan a plus ditambah Y bermuatan b men itu dia akan menghasilkan XB-YA. Nah, contohnya, ya, contohnya seperti ini. Misalkan nih, misalkan kita punya uh, AL13 digabungin sama SO42-min. Nah, teman-teman harus bisa bedakan mana yang merupakan unsur atau senyawanya, mana yang merupakan muatannya. Ya? Nah, kalau sudah bisa, ini Al ini, uh, atom atau uh, molekulnya ya, ini SO4 ini juga, sedangkan ini muatannya. Jadi hasilnya seperti apa? Kita tulis dulu aja atom atau molekulnya itu, Al dan SO4. Tapi jumlahnya dia akan bersilangan, teman-teman. Alnya akan sejumlah 2, jadi kita tulis Al2 sebagai indeks di bawah, dan SO4nya 3 kali. Nah karena SO4 itu satu grup, kita kurung. SO4, 3 nah lalu namanya apa? nah ini tinggal nanti kita lihat tabel anion kation. jadi Al3+ itu memang namanya aluminium saja, aluminium. sedangkan eh, SO42- itu namanya sulfat. ya sudah namanya ya seperti itu teman-teman. jadi aluminium sulfat. jadi kita sudah nggak perlu eh, memikir lagi untuk menambah awalan atau apa ya. dah langsung aja pokoknya ini aluminium sulfat, gitu ya. Contoh lain lagi, misalkan kita punya Cu2 plus ditambah NO3 main. Nah, ini ya. Ini Cu itu bermuatan 12 sama NO3 bermuatan main. Nah, ini dia akan menjadi apa? Kita tulis dulu Cu sama NO3-nya. Lalu, indeksnya, Cu-nya adalah satu kali. Ini satu ya, teman-teman. NO3-nya dua Jadi, kita turun 2. Namanya apa? Tinggal dilihat di tabel nanti. CU12 itu namanya tembaga 2, NO3 min itu namanya nitrat. Jadi, ya, uh, CUNO32 itu dinamakan tembaga 2 nitrat. Nah, satu hal lagi misalkan kita punya gini, FE13 direaksikan dengan PO43 min Nah, perhatikan lagi ini uh, dan ini ya, hasilnya adalah. FE, dan PO4. Tapi, ini jumlahnya 3, PO4-nya juga jumlahnya 3. Kalau terjadi seperti ini, karena 3 sama 3, plus 3 dan min 3, ini seolah-olah dianggap habis. Sehingga ini biarkan seperti ini saja, sudah tidak usah pakai indeks. Namanya apa? Tinggal dilihat di tabel. FE3 itu besi 3, ya kan, PO4 uh, PO itu namanya fosfat. Sehingga ini, Namanya adalah besi tiga fosfat. Nah, dari tadi saya menamai ini, saya bilang lihat ya, tabel. Tabelnya seperti apa? Teman-teman pasti sudah punya tabel di tutorial gurunya atau di buku. Tapi ini saya berikan tabelnya. Ya, apakah hanya ini aja? Enggak, teman-teman. Mungkin masih ada lagi yang lain, tetapi mungkin sebagian besar sudah terangkum di sini. Silahkan dihafalkan dan selamat berlatih untuk... Memperlancar materi Tata nama senyawa karena materi ini Akan digunakan seterusnya Ya teman-teman terima kasih untuk Sudah menonton video ini Sampai jumpa di video-video kita Selanjutnya ya.